Buhan. Sama mungkin ada fokus growth-nya juga Fokus growth Gimana sih nulisnya? Fokus Growth area Oke Nah, kecepatan pertumbuhan sama fokus growth area Oke, kita langsung aja bahas Cus Nah jadi di sini bis smart small business itu should grow fast. Tapi ada tapinya nih, ternyata high priority task is to make a profit. Cepat tapi fokusnya Untung. Gitu Nah When business opens benefits Its growth happens as and when necessary Jadi fokus growthnya Fokus growthnya ini seperlunya Seperlunya yang penting udah untung, done. Gitu. Udah untung, done. Dan kalaupun misalnya mau ngegas buat growing, objektifnya adalah ini. Make profit. Jadi kebayang? Fokus growingnya, growing-nya adalah make profit. gitu. Tumbuh cepat buat numbuhin profit. Nah, sedangkan startup should always grow and within the shortest possible time creating a reproducible business model. You should be able to reproduce the success of the company worldwide. Sedangkan di sini, objektifnya cepat buat dapetin bisnis model-model yang bisa diduplikasi. Gitu, of course, ujungnya sama untung. Tapi fokusnya bukan di untungnya, gitu. Fokusnya bukan di untungnya, tapi fokusnya di sini nih: bisnis model yang nanti direproduksi, gitu. Yang nanti di copy paste, atau mungkin bisa dibilang. Aku nggak tahu sih apakah memang franchise ini masuknya startup. Coba kamu kasih tahu di komentar ya bener atau nggak. Startup adalah franchise gitu. Tapi fokusnya di sini beda. Kalau misalnya small business grow fast. Tapi prioritinya make profit. Kalau misalnya belum bisa make profit maka. Enggak ditumbuhin dulu perusahaannya sampai make profit Tapi kalau misalnya di startup Make profit atau enggak bodo amat Bisa belakangan Yang jelas punya bisnis model yang bisa diduplikasi Dan dibuat lagi, lagi, lagi, dan lagi sebanyak-banyaknya dulu Masalah untung belakangan Gitu Jadi Kalau misalnya kita ambil Ditarik kesimpulannya Untuk Small business Dan startup Oke okay, Yang pertama di Disini fokusnya Adalah untung Gitu. Di sini fokusnya adalah bisnis model, model yang reproducible atau bahasanya mungkin biar nggak pusing bisa diduplikasi. itu. Yang kedua, growth-nya gitu ya. Ini kalau udah untung. Udah untung baru difikirin. Udah untung baru difikirin. Sedangkan kalau di sini growth-nya Growth, grow, growth, mana sih? Gimana lu Growthnya ini terus inovasi sampai dapat ini bisnis model yang bisa diduplikasi, gitu. Udah bisa diduplikasi, dibikin perusahaan baru. Atau bisnis baru mungkin di sini bisa dibilang buka cabang, Itu kan, untuk ningkatin growth-nya. Kebayang nggak sampai sini, jadi aku ulang: small business fokusnya ke untung. Jadi, kalau belum untung, dia nggak mikirin growth. Tapi kalau udah untung, baru mikirin growth gitu kalau belum untung ini belum kepikiran. Yang penting jelas jelas jelas dulu harus udah untung baru mikirin growth. Dan growth-nya pun yang ketiga, objektifnya growth untuk nambahin untung. Gitu. Tapi kalau di sini yang ketiga yang kedua, ini yang ke satu. Growth-nya adalah duplikasi bisnis model. Gitu. Gak mikirin untung. Yang jelas model bisnis modelnya bisa diduplikasi. Dan balik lagi ke sini yang dibilang tentang... You should be able to reproduce the success of the company worldwide. Jadi buka cabang di mana, buka cabang di mana, buka cabang di mana, duplikasi, duplikasi, duplikasi, gitu. Untungnya nanti datang tapi bukan fokus, gitu. Itu yang aku pahami dari sini, dari topik ini, gitu ya. Coba kalau misalnya pandangan kamu gimana, tulisin di komentar, oke? Okay?